Iya matuk matuk matuk Kita matuk kan <tuk> dia. orang sebenarnya ih tuh itu Oh, terbuka, terbuka. oh, terbuka, terbuka. oh trek -trek tinggi pun tadi. Are, dalam butuh, belum tanya. Eta, eta. senter yang senter tadi. Itu air alat air tanah, eta ta, gil ya selihai enak ayo hasilnya kudu hasilnya gak liwat gak liwat deh karena semprot ekor. Ah. Nah. Tuh harap gitu. nah. ah. Peruntut. nah, tutup. Ini ya, tadi ya luar ya. Yang ya, ya. <San> <San> nah, ya. ah. ah? ini. Ya, <San> <Penhese. San> kan di ke. Ta. Siu, angkat, anjing orang, anak kau yang anak itu udah udah teratur, mari lumpang yo, kayak Hey. Ah, manak gue hmm. Mantap Mantap hmm, <laughs> Wah oh. <tuk> <tuk> <tuk> ya, Menang. Ya. Ya. Cih, parah dagarnya Tuh, menang, yang <tuk> <tuk> <Aduh>. <tuk> Oh, Awas ada gituan ngasap pulu gerah lewat Hayan. tuh jadi tuh, Hah? Hah. Wah, ini. Oh, mantap, ini boleh terus serasa kira oh. Iy, iya. <laughs> no? oh, wow, wow, <laughs> wow, Iy. Oh. tak aja tuh, enggak, ngadek, gitu uh, uh. Uh, ayo, tuh. tuh menang sekali tuh ih gede mungkin udah oke nanti, ini Anjing macok tuh, Kata, haling, kata haling. Belut, norai, awas tuh, tuh belut. Ayu, maco. <laughs> macok! Macok tuh, belut ada kan ini, <laughs> <laughs> <laughs> Heh? Maha Arah-arah <laughs> Juga arah. anjing-jing Juga itu terolongan karena sukunya neteh ya Kita coba asyik punya tena Ah bagong Anjing begitah Iya kumaha rah Caca- caca Udah ada paguh Paguh Gegegegege Pak gegegege <tuk> menang. Wah, bulu tombok ki ah. <laughs> Orang di <ini> dengkeng kita. Cigan aing orang ini luar lewat teh euy darat. Ih, cukup aing. Ini nu dengkeng. Oh, Para <laughs> <laughs> dengkeng. Galak. Hmm, nu posilna. ini sagoyosan